yo what up geng balik lagi di channel gua detektif slot si penyelidik slot gacor hari ini oke ini hari ya dimana gua bawa model sangat rec di moda 100 966.000 ya jadi gua langsung cus ke tkp nya aja ke Spin Turbo 10 kali <tuh> oke ini mudah-mudahan ya lagi-lagi gua bawa gacor ya kayak hari-hari gua selalu dapat uh, profit di sini. Eh, apa nih Oh ini cuma turnamen ya Oke okay, nggak penting Oke okay, lanjut Oke okay, kita ke coba ke <coughs> gua coba cek informasinya dulu nah ini gua ke Spin cepat 10 kali lagi oke okay. ya ini gua cek informasi di grup telegram telegramnya dimana grup telegram ini langsung diarmikan oleh situs retro 777 guys ya situs paling gacor dan terpercaya ya jadi buat kalian semua yang mau join ke grupnya langsung ke cantum ini kolom komentar kalian bisa join ke grupnya ya ini dimana grup ini juga gila gila kali sepuluh rumah kotanya nyantol juga coy wah, anjir anjir anjir gila anjir wajib pak channel di luar ya meletus di luar kita gila langsung dikasih 820 ribu anjir ini pola dari adminnya super duper gacor gilanya coy ya jadi buat kalian semua yang mau join ke grupnya Ya silahkan langsung klik link yang di kolom komentar ya Langsung join ke grup Telegram ini mana grup ini juga ada Update -kan pola satu kali 24 jam ya Ya Mudah-mudahan pola, uh, pola pola yang disajikan buat kalian semua Juga bermanfaat seperti gua hari ini ya Ini gua lagi ngikutin polanya nih ya Oke, jadi kita langsung coba ke pola selanjutnya Ini bentar lagi gue cek ini <tuh> Wah ini gila sih Ini gila sih ya Anjir, anjir, ini baru-baru satu menitan ya satu menitan loh ini belum lama gomennya ya. belum gali-gali dalam sudah dikasih jackpot senar uh, 800.000 sekian tadi ya ya total udah 900 sana, anjir anjir anjir oke ini langsung kita ke peluang selanjutnya aja nih. oke buat semua kalian sudah klik video ini thank you banget ya sudah klik video ini ya jangan lupa dibantu like comment dan share sebanyak-banyak share ke temannya sekiranya mania sloter juga ya dan jangan lupa juga dibantu subscribe-nya Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya Oke okay, karena gue selalu bagi-bagi pola gacor guys ya Jadi kalian kalau sudah dibagi pola gacor ya tahu diri dikit lah ya anjay Sorry-sorry ini bercanda ya Ya maksudnya dibantulah, uh, dibantu lah, subscribe Dibantu subscribe-nya like dibantu like-nya ya -ke, uh, Seperti biasa gitu Jadi gue pun semakin semangat bagi-bagi pola buat kalian semua ya Ada timbal baliknya ya. Oke okay. Oke okay, ini, kalau bisa dapat skecer lagi Wah ini pasti jackpot lagi kita ini boy ya Oke, okay, pecahkan lagi dong Waduh oh, Ini jarang banget, jarang banget gue dijatuhin petir merah ya Oke okay, ini gue coba cek lagi informasi polanya <tuh> Uh, ini, ini DC nya gua on kan ke pola ke 10 kali ya spin turbo nih, spin cepat di off kan DC -nya di on -kan, langsung kita gas 10 kali oke okay, apakah pola dari admin ini ngebantu uh, ya oke okay, pesannya mantap tapi lagi lagi gak dikaliin, sayang banget perkaliannya Maksudnya sayang banget pecahannya ya kalau perkalian sih perkalian kan kita nunggu tadi Oke okay, ini gue jadi khawatir di sedok nih guys Oke okay, last pin Oke okay, mantap pecahannya Lagi dong pecah lagi dong Waduh waduh Oh ya ngomong-ngomong soal sedot ya Ini gue uh, Gue bagi intri ya tips-trip dan tips ya yang dimana kalau kalian itu udah profit ya burayakan kalian itu WD ya oke ini gue langsung buy spin 400 ribu ya gue menantang maut daripada disutut sama kakeknya langsung saja gua menantang maut aja ya kemudian 400 ribu bawa jackpot ya pecah RTP-nya di dalam amin amin amin amin oke okay, let's go Oh ya kembali lagi ke topik tadi, gimana kalau kalian itu udah profit, langsung lakukan tarik dana guys, kenapa? Kita ya, takutnya kalian disedot lah, ya kan? Maksudnya kalau udah WD, langsung lakukan tarik dana, amankan duit kalian, ya. tapi kalau kalian mau main lagi, silahkan depo ulang lagi guys ya. Bila perlu daftar akun baru ya, kenapa? Supaya akun kalian itu nggak terdeteksi gitu, nggak terdeteksi, akun kalian itu uh, sudah menang gitu. Jadi akun baru kalian langsung depoin, langsung main lagi, langsung cuan lagi guys ya yaitu dari trik dari detektif aku ya, udah berpengalaman banget sama di gates of Olympus ini ya ini sama kakek ini kok enak banget dah ini tapi karena demi cari cuan kayak ini sekarang kita dapat Mega Rp125.000 ya demi cari-cari cuan cari profit ya oke gila cantolik Aduh anjing-anjing kali 20 di skip begitu saja anjir Waduh, waduh, waduh, kali 20 boy, sayang banget kali 20 lagi dong, Pak, kali 2 anjir Tambahin pecah cuma 1000 apa-apaan itu ya Aduh, masih ada 4 spin lagi 3 spin lagi 2 spin lagi Penggali kita udah kali 21 ya Oke, okay, nih, kali ini dikonekin, pecahin lagi dong, waduh, kecil banget tampilnya Cuman 4200 coy cuy Ya secara di sini dapat nah, dapat 100.000. Ini mudah-mudahan balik profit dulu sih. Ini gua gua utamakan ya balik profit dululah. Eh maksudnya balik modal lah, balik profit. Wow balik profit sih, balik modal dulu ya. Kita bayar tadi buy, kita bayar spinnya tadi di 400.000. Oke, okay, dicek Oke, okay. oke gila mantap. Dikasih sih -E Pak di dalam 306.000 ya. Ura auto balik modal ya. Sisanya kita profit di sini. Oke mantap, mantap, mantap. Oke. Oke mantap dikasih nomer ya. Ya setidaknya kita nggak disedot, nggak rung, ronggak nama ya Oke lah, oke lah ini. Uh, gua tutup aja lah. sekian dari video gue ya. aku takut disedot gue ya. Oke, okay, thank you banget buat kalian, buat kalian semua sudah nonton. Sampai jumpa di TKP selanjutnya, guys. Adios.